Serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Lesnar tentunya Baiklah sahabat menemani santai malam kalian saat ini Pemimpin akan memberikan vitamin-vitamin bahagia dan kabar terbaru seputar Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar ke kabar pertama, persahabatan ya kita awali dengan kabar spesial, bahagia banget ya, untuk warga Konoha yang menyaksikan acara reunian di rumah Leslar malam hari ini karena heboh banget, seru banget persahabatan ya, acaranya, Bunda Lesa Kejora sampai ikut bergoyang ketika mengiringi Evi Masamba nyanyi ya, wah bersama teman-teman seperjuangannya. Kita merasa bahagia banget ya, Alhamdulillah malam hari ini acara digelar dengan suasana yang luar biasa. Bahagia banget dari raut wajah mereka, diringi oleh lagu atau musik The Band juga, Masya Allah. Menambah suasana yang ikut meriah, mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Moment ini pun persahabat diunggah kembali atau dari post kembali oleh akun Lesti Bilang Galeri Underscore Banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan di postingan ini Salah satunya dari akun Fufu Fuziati 8 mengatakan Kangen masa-masa kayak gini ya jadi Lesti sama seprofesinya Kita tentunya kangen banget memang saat melihat Bunda Lesti Kejora sama seperjuangannya, Alhamdulillah, malam hari ini dibikin acara reuni temu kangen bersama teman-teman. Mudah-mudahan Lesti Kejora selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia. Amin. Untuk berikutnya, bersama kita lihat juga nih. Wow, Bunda Lesti Kejora ikut berdansa ya? Masya Allah, pokoknya asik, seru, heboh acara malam hari ini. Semakin dibuat bahagia dan bangga oleh inilah kesayangan kita Berikutnya juga para sahabat perhatikan Ini ada momen spesial Bunda Lesti Kejora lagi nyanyi ya Kalau untuk kualitas suara jangan ditanya sampai incal aja Ini teriak-teriak ketika mendengar Bunda Lesti bernyanyi Wow luar biasa memang bundanya Bang El Mudah-mudahan selalu membuat bangga dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita semua. Dan untuk berikutnya, bersahabat, ada sebuah kabar terbaru juga yang kita dapatkan dari akun Bia Yudhya Handari. Ini mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti kejora Ini momen ketiga pemotretan, bersahabat, ya. Wow, ini sih luar biasa cantik. Seperti bidadari, seperti ratu kerajaan. Bunda Lesti Kejora Masya Allah Dan kita juga salvo dengan kalimat caption yang dituliskan Di postingan ini Lesti Kejora Lesti Kejora Penyanyi yang lahir di Tanah Sunda kelahiran tahun 1999 Yang sudah aktif di industri musik Sejak tahun 2014 Lesti seringkali mengenakan gaun Bayi Ayudia Dari ketika perform di atas panggung Bayi Ayudiah Andari juga berkesempatan untuk mendesain khusus gaun lilak yang merupakan request Lesti pada acara pengajian sebelum pernikahan. Gaun ini membuat wanita mungil dan cantik yang sering dipanggil Dede ini anggun dan manis. Terima kasih untuk Lesti yang selalu menjadi support system Bayi Ayudiah Andari hingga hari ini. Wow, Masya Allah banget ya Bunda Lesti. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Tantintinya Mendoakan yang terbaik Buat idola kesayangan kita Bayang sekali tanggapan positif Komentar yang selalu diberikan oleh para sahabat Salah satunya dari akun Ababi612 Mengatakan Masya Allah Bunda Abang L kesayangan Cantiknya Katanya tuh Masya Allah banget ya Cantik banget katanya itu Bunda Lasti Mudah-mudahan selalu bikin bangga Para fans sejatinya Amin Berikutnya Ini ada tiktok persahabat ya TikTok Kak Paula Bersama Bunda Lesti Wow Diunggahan TikToknya Kak Paula Verhoeven Tosniak persahabat ya Ada Bunda Lesti nih Bersama Kak Paula Masya Allah Sama-sama cewek yang suka berpenampilan sederhana Meskipun kayak raya nih Mereka berdua ini persahabat ya mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Berikutnya kita lihat juga di sini kita persahabatkan sebuah postingan. Ternyata Papa Rizky Bilar ini lagi main sepak bola. Ketika sambutan tadi persahabat dia Papa Bilar pun izin karena akan bermain sepak bola persahabatnya dengan kawan-kawannya. Allah banget ya selalu support. Apapun itu untuk istri tercintanya, abang Elsa saja bersahabat ya selalu bahagia. Pastinya mempunyai kedua orang tua seperti rezeki pilar dan Lesti keciora. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Pauli perhatikan di sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Us tahu nggak bang Biman bersama siapa? Jangan sebut merek katanya tuh. bersahabat dia, ya. duh bikin penasaran aja ya bu Paul ya." Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah percakapan komentar, persahabat ya. Di sini yang diunggah oleh akun Lesti Bilar on school Lestar, di simak persahabat, ada sebuah kalimat komentar dari Bunda Lesti dengan Atikodong dong, persahabat ya. Masih kejuaraan mengatakan, Uhuhu gak apa-apa, yang penting sehat-sehat, mak," kata Bunda Lesti ya. Ini sepertinya membalas komentar dari Atikodong yang tidak bisa hadir di acara yang di Rumah Neslar kita lihat juga di sebuah kalimat kamsen yang Tuliskan Masya Allah baik banget ya idola mimin dulu disindir-sindir terus tapi nggak punya rasa sedikit pun, Wow Masya Allah dan kita lihat juga di kolom komentar ramai banget nih persahabat ya di kolom komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram Indri Navianti 056 mengatakan gua belum tentu bisa seperti dedek Masya Allah banget ini anak baik Katanya tuh Ada juga komentar dan tanggapan lain dari akun putri.tunggalthea.39 Kan dibilangin sama suaminya sendiri Biarpun dia disindir, dihina, difitnah, Tapi dia gak pernah bahas, gak pernah balas Katanya tuh Masya Allah Memang luar biasa banget ya, panutan banget nih untuk Bunda Lesti. Mudah-mudahan selalu menjadi anak baik, selalu menjadi contoh baik, dan selalu menjadi inspirasi untuk semua banyak orang. Kita masih menunggu kabar dan kejutan terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Bila di informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Bina terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh